You look weird. You look weird. Oke okay, guys, sekarang kita sudah masuk ke dalam tim code-nya streamer 1, Vina Gaming 1, ya guys ya. 1, 2, <laughs> Wah, kita ngepus nih anjay, bintang semua, coy. Bintang 1, 2, 4 dan 4 guys ya. Cuma ada yang bintang 5 kah? Apakah kita bisa gasken gaskennya? Let's go, Mamang. Oke okay guys, kita di sini sudah pakai akun tot kali ya guys ya. Gimana keseruannya let's go mamang Oke okay guys, ini kita turun di mana ya? Ngikut baik lah ya. Tot kali, enjoy in the game, in the game, in the world guys. Gak ada yang download map bermuda kah? Gak ada download map purgatory kah? Ini oh, mapnya kok dapat guys, guys. Ada ya? Ini di mana nih weh? Di Musitan jay. Kalau dia nggak mood gimana ya guys ya kalo si sita ga mood gimana guys bingung kan wih ini kok plasma semua anjing iya kan bang ada kan bang wesss wih gila cok langsung dapet cok nani gil sih gil sih wess sempas cok Eh, keresepesan guys, sanjai bang, bang, bang, ah bang, bang, bang, bang, bang, bang, uh bang, uh, kena kena bang, balik kok bang, oh, mm. bang, oh, ini ini ini bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, itu apa, guys? Eh ada orang. Bisa gitu skillnya? <kiranya> oh, kan Woi. Oh, Turu, <sukur> <tunjuk> Turu kode. Uh, wes apanya? Musuhnya di nggak tahu Waduh anjay. Balik oh. Sini kode. Cek lagi lari, Woi. Turu <tunjuk> kode. Uh, Hey ya paneh tuh. Ilas terus. Oke, oke. Mau Berat kali pakai ini, sumpah, Cok. Macam mau beban hidup anjing. Kabur, Go. turun, Go, Nice. Ah. <laughs> Pakai plasma dia mana mati. <turuh> lah dia. Ini ya gua, ah. orang mau beli tas yang biru pula. Enggak <turuh> apa-apa, enggak beli apa -apa, apa -apa. Kok ngamuk? Kok ngamuk ya? Yan? Kuliku enggak mau Aduh. Gini amat, gini amat mencari musuh Adik Adik. Woi guys, kita udah kill tiga guys, GG guys. Tinggal <tuk> cari musuh lagi ya guys ya. Oh, to belakang yeah. cok. Uh. uh, pecah kepala gore, meledak. Ini <tuk> <tuk> <tuk> udah udah mati tuh yang di situ. Eh enggak masih kendo aja. Bumpet berapa kali kendo ya? Ini global global siapa guys? Ini global siapa guys? Oh, guys. Ada, kan, ada dong, ada dong. mana nih musuh lagi ku, nih. Di depan, depan, depan. sabar sabar bang ini, ada yang baru turun nih ini si. muter mutar oh. Marah, ya. udah ada ada turun yang di atas eh, tuh, udah musuh, turun anjir. lah Ih, ters yang, yang ters punya aku mana cok iya nice itu dia sabar cok bantai bang bantai bang di, di atas Wuhu. kill sih sabar Bisa kak gimana gitu. dimana oh ini ah, nice oh. wow udah, udah, udah sini disini. Turun, udah, udah, yang dibatu udah, bang. Anjing, make 10 sepuluh anjir. Itu bang. Itu, bang, ya, elah, udah, aku buang, cok. Ngamuk aja, hari-hari mengamuk aja, guys. Ya, alah, emm, emm, emm, emm, udah emm, ya ya ya gigi guys tugas terus Oke buat kawan-kawan ya guys ya yang baru nonton jangan lupa di sabri, -sabri ya guys ya. Jangan lupa di like, di komen-komen juga guys. ada yang ada yang Kok sama kau mulu cok. aja Nice, Pikachu gila sih. udah kill 2, dapat 2 kill Dua orang dua orang. wis ada lagi guys. Aduh anjing ku pikir alo cu, tai. Banget asli itu udah buset aku nih. Ih. Uh, yes. nice. Satu lagi, satu lagi Bang. Udah, udah Bang. Dimana? Eh Dimana? udah Bang, udah enggak, udah, udah rata enggak? Aman. Yes. Rata dong. Kirain aku bakal menang ternyata kalah, banget. Udah turun dong. Hil uh -huh. sih. Buset. Bage, us gila sih uh -huh. 20 global kok. Rata. 20 guys. Uh -huh. <laughs> Mengamuk ini ini ini. itu kasih. turun Aduh, lagi, Itu Bang, ada setelah itu, kah? ada setelah itu. Ya, ya. kemana mana? Mana, Dek? uh Yeay, gilsi yeay, Gilsi temen -temen Ini co ada yang baru turun lagi co hmm, uh. Wih, Gilsi Gilsi, oh, gilsi. Apa, apa, apa. Kira -kira, kira -kira. Nice Malah lagi Malah lagi ya guys ya gilsi, gilsi Ini kita kemari ya guys ya Lewat jembatan uh. Serotol mustaqim, guys Oh beli-beli ya guys ya Beli-beli ini guys ya Aduh ini Gak oh, lah, jadi sampah lagi nih pasti. Iya. <tuk> Wuh! <tuk> oh, tuh udah habis. Keren <tuk> <Ini> sih. <tuk> Gak ada bagi co. co. nice. <tuk> ah, lah cow. Dua belas kill cow. Nice. Itu bang, ada yang baru turun lagi tuh. Aduh, kita aja aku. Ada yang baru turun lagi kak. Dumpa. Nice. Ya ya ya. Eh. Gas Ya, kita rata ini guys ya. selalu On duai, on the way. Gak apa, Bang. Biar kau tontonin aing, Bang, ya. Oih, itu cow di patahan sana nah, cow anjir. Pasir kambing kali. Iya kak, apikah nggak nih? Ngapain aja ketemu? Apikah nih lah. Tapi kadang-kadang sih. Mana cow anjay? Tuh dak tiga belas kil anjir. Iya dia emang meratakan. Ini ini ini Dia anjir. Wu! Gak kena. Ma, nani lah, nggak ada yang kena guys, aimnya. Jadi Oke, empat ya, lagi guys, empat ya. lagi guys. Nice, nice, nice. Oh, di sana, cok. Depan nah, sana, cok. Nice, nice, nice. Sini dia, di sini, di sini. Kalem, kalem. Mana sih musuhnya kalem, kalem, kalem, kalem, guys, ya. Supplier itu susah dilawan. Biarin. sih? Bawah. Huh. Nice, Killing nice. Oh, saksi, go, kalem, kalem, kalem, kalem, kalem, kalem, kalem, kalem, kalem, kalem, kalem, kalem, kalem, kalem, ampret. kalem, guys kalem, kalem, kalem, kalem, kalem, kalem, kalem, Huh. mau kemana kok dek <tuk> Woo oh, gila, gila guys gila guys <tuk> Woo nice nice nice makasih banyak ya guys ya buat kawan, kawan yang sudah nonton semoga kalian terhibur guys dengan gameplay kali ini aku Muhammad Syari, bikin pamit undur diri dulu kawan-kawan see assalamualaikum bye bye